satu sahabat datang ramadhan nih ya rasulullah binasa saya kata nabi yasallam kenapa kok binasa saya baru gauliin selesai di siang hari ramadhan maka kata nabi Rasulullah, kalau begitu dia masih muda dia bilang saya tidak punya rasulullah baik puasa dua bulan betul betul, ya rasulullah sebulan aja jebol nih baik beri makan 60 orang miskin ya rasulullah saya orang miskin dari mana saya memberikan makan 60 orang Rasulullah diam, ternyata ada orang datang bawa satu keranjang kurma. Rasulullah panggil, "Mana tadi yang punya masalah?" Ini kurma, bayarin ke orang miskin. Kasari 60 orang miskin bagi-bagi ini. Apa dia bilang? Dia rasulullah, diantara antara dua gulungnya Madinah, nggak ada orang lebih miskin dari saya. Artinya saya yang paling pantas ini Maka Rasulullah SAW tersenyum, bertawa sambil urat berulang tahun, kelihatan, dan mengatakan kalau begitu bawalah, makan sama keluarga. Kita.